Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pada kesempatan kali ini kita akan bahas kunci jawaban di halaman 209 dan 210 Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial IPAS kelas 4. Baik, di sini di halaman 209 ada dua pertanyaan dulu yang perlu kita jawab. Di antaranya adalah, menurut kalian, apa fungsi dibuatnya peraturan? Kemudian pertanyaan kedua adalah, apakah peraturan itu penting? Baik, kita jawab dulu pertanyaan yang pertama. Menurut kalian, apa fungsi dibuatnya peraturan? Kita jawab, menurut saya, fungsi dibuatnya peraturan agar 1. Terciptanya kehidupan harmonis di dalam masyarakat Kemudian yang kedua adalah sebagai petunjuk dalam bersikap dan bertindak. Yang ketiga, sebagai pengontrol sikap dan tindakan manusia. Yang keempat, sebagai alat pelindung masyarakat. Kemudian soal nomor dua pada halaman 209 ini kita akan bahas. Apakah peraturan itu penting? Kita jawab. Ya. Ya. Peraturan sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Nah berikutnya di halaman 210 kita akan jawab tiga pertanyaan dari soal nomor tiga, nomor empat, dengan, sampai dengan soal nomor lima. Baik, kita akan jawab dulu dari soal nomor tiga. Soal nomor tiga, apa yang terjadi apabila sebuah tempat atau daerah tidak memiliki peraturan? Jawabannya, daerah tersebut akan menjadi tidak aman dan akan banyak terjadi kejahatan. Soal nomor empat, mengapa seseorang bisa melakukan pelanggaran aturan? Jawabannya, Seorang melanggar peraturan karena kurang kesadaran taat terhadap aturan, kurangnya pengawasan, dan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Soal nomor lima, bagaimana agar seseorang tidak mengulang atau melakukan pelanggaran? Jawabannya, agar seseorang tidak mengulang pelanggaran, maka diberikan sanksi. Sanksi bertujuan untuk membuat orang yang melanggar aturan menjadi jera.